Hari kami bikin oh, uh, kami bikin nyau ada kerja sedikit lah. Sekarang tengah PKP, dan kami pun kena ikut SOP lah. Baru juga uh, habis screen ini, dokumen untuk rentas daerah. A few moments later, kami sekarang gerak sudah pergi ke ninyau tapi kami kena singgah. Misalnya, tamu dulu. Nah kita punya driver Jom biasa Jom biasa, Bro Ada. Nanti kena nengah boleh baik Maaf, maaf, maaf, maaf Maaf, maaf, maaf, maaf Maaf, maaf, maaf Oke, okay, kami sekarang berada di Tambunan, sudah mengambil masa dalam satu jam lebih lah. Oh, kami sekarang di Singa ini? Nah, ada runcit. Beli sikit uh, makanan lah untuk isi-isi dulu. -isi Belum sarapan lah, lapar. <tuh> tambunan Oke okay, sekarang kami teruskan perjalanan pergi ke Ningau So, santai-santai dulu, minum Sampai ke sudah start dari Apinapin lah -apin. Apinapin sampai ke dia ada satu jalan yang lurus betul uh, dia lebih lebih kurang dua puluh kalau bagi saya macam dari tambunan bikin kan asal sampai yang itu jalan macam saya rasa ah. sudah ke So, akhirnya kami sampai juga di tempat yang kita syuting lah Ya di sini Homestay Nama nih homestay dia, dia klasik homestay hmm. Dorang tengah syuting itu homestaynya kerang ini ada korimitan sedikit mau shoot disebabkan <laughs> oleh uh, kedudukan bilik yang tidak berapa enggak dia susah macam inilah contoh kita mau shoot ocean sini kawasan sini susah tidak ruang jadi shoot jalan apa yang ada sempat untuk santai-santai tinggal sempat santai-santai selesai setelah gambar sini. klasik homestay penat? penat walaupun gambar yang aduh tapi draw minta detail pak ya, minta detail engkel-engkel uh, semua penting so ini buat iklan ya kan so dia mesti mau cantik lah so kalau kamu suka di video kamu jangan ya, lupa subscribe